Intro Nasihat yai terhadap informasi kemunculan Said Muhammad Qosim ini Nasihatnya Bagi saya, para alim ulama jangan mudah percaya dan tidak percaya Karena kita sebagai ulama, sebagai kiai Itu harus penuh khusnudhun Kebanyakan Orang sekarang itu Yang dilupakan adalah Huswud Mudah-mudahan apabila kita Diberi umur panjang dan Menangi pada zaman Imam Mahdi saya ditemukan Imam Mahdi dulu ya. Ternyata setelah saya Berhadiah fatihah 313 kali Apakah betul syekh Qasim atau apakah betul Imam Mahdi pada saat sekarang sudah ada Ternyata Saya masih sore Jam setengah sepuluh Saya se Seperti orang mimpi Padahal saya wak pada waktu itu Masih baca Kitab Kifayatul Akiyah Lantas saya berhenti sebentar Saya bertemu Dengan para Sahabatnya saya, eh, Imam Mahdi Datang di pondok saya Pondok saya Bertemu dengan saya Saya masukkan di rumah Dia mengatakan Bahwa saya inilah Sahabatnya Imam Mahdi atau saya Dan Apa yang kau perlukan Saya tanya nah, Dia Seakhirnya kedatangannya dia itu Seperti orang yang Bodoh-bodoh Ada orang tujuh Itu semua bodoh Dan zaman Pak Luby Samban itu ya, saya tanyakan. "Lah mana Pak Luzfi? Masih di belakang?" Anjing datang Dan itu dia mengatakan kalau kamu tidak percaya dengan Syekh Osim itu imam mati, tapi semua malah malaikat di alam malakut dia menghormati dan mendampingi Syekh Masa Allah. itu mimpinya sebelum kedatangan kami, ya, ya? satu malam sebelum kedatangan kami, ya? Ya, ya, alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Dan sekarang terjadi, ya? Ya, Tuh, saya tanya, apakah kamu, kamu itu betul-betul sudah bertemu dengan Syekh Kosem? Di dalam wisatanya seperti itu, dia menjawab, "Sudah saya bertemu dengan Syekh Kosem di Pulau Karengu." Masa, Masa sampai Allah. sekarang saya enggak paham. Bulu karimun itu di mana? Nah. Ya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita, yai tadi e, lebih percaya dengan mimpi gimana ya itu konsepnya, yai? dulu itu. apapun yang kita jalankan tuh impian. Mimpi gitu? Mimpi. Oh. Karena saya dulu di pondok. Itu mencari wanita yang sholikhah itu sudah tidak ada hmm. Kalau begitu saya tidak akan nikah Dan saya harus mati di pondok Ternyata setelah disitu saya mimpi bertemu seorang musik Apabila kamu ingin menjadi orang yang makrifat Dan bisa membenahi umat-umat itu bisa berzikir kepada Allah kamu harus keluar dari pondok sini. Saya, Yai Maruf Mulyo, Disitulah saya cari sehingga saya bertemu dengan orangnya, saya Jadi, Semuanya. dari mimpi ya, ya dari pertemuannya juga masalah. Betul -betul. Jadi, Yaya setuju gak dengan Gus Baha tadi tentang mimpi Yaya. Makanya ini seperti Yahya Qasim Oh Gus, Guswa mengatakan itu Iya itu mimpi lebih otoritas ya, hmm. Karena apa? Nabi-nabi yang dulu para sahabat yang dulu itu Bisanya iman karena impian hmm, Karena ya, mimpi Semua keterangan-keterangan dari impian Makin yakin makin yakin Jadi seandainya tidak disertai dengan impian Itu hmm. tidak Sahabat Abu Bakar pun Sudah menjadi pendamping beliau Rasulullah Yang bertahun-tahun ia masih meragukan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila kamu betul-betul Nabi, kok saya belum pernah tahu mukjizat kamu. Mari tunjukkan untuk menjadikan kepercayaan kepada keyakinan kepada hatiku. Akhirnya sahabat eh, Rasulullah mengatakan, apakah kamu dulu pernah mimpi? Masya Allah. Masya Allah. Pernah mimpi bahwa kamu keturunan apa itu? matahari dan matahari di dalam pangkuanmu dan lantas kau tanyakan kepada seorang pendita dan disitu jawab kamu nanti akan menjadi pendampingnya kasih Allah Nabi akhir zaman padahal impian seperti itu sahabat Abu Bakar <tuh> tidak pernah menceritakan dengan beliau Rasulullah maka disitulah Abu Bakar ingat oh iya kok bisa kok tahu hmm, jadi memang Uh, para sahabat Sangat mengandalkan juga mimpi Ya, ya? ya mimpi Masya Allah. Makanya untuk zaman akhir ini Tentang Imam Mahdi Saya mempunyai Analisa mungkin Orang-orang itu bisa percaya juga Dari mimpi ya. Apabila dia tidak mau Bertanya pada Allah Mungkin bisa kecilan juga Ya. Karena dia terhijab dengan kealimannya Dengan ilmiahnya al itu supaya Bagaimana atau orang bisa dipilih Allah sebenarnya orang yang mampu Merangi nafsu dan yang Sejak kecilnya tujuannya baik hmm. Sehingga dipilih oleh Allah Bukan yang alimnya Jadi uh, terus kaitan dengan informasi Dalam mimpi Said Qasim Dajjal itu akan sosok yang alim Bagaimana ya? Ya itu sudah jelas Diterangkan bahwa Masalah Dajjal nanti muncul pertama kali, mengaku sebagai seorang ulama. Masya Allah, dan ini juga sangat mengkhawatirkan bahwa Rasulullah juga mengatakan, "Ini Aku, Dajjal. Aku lebih takut dan lebih khawatir daripada Dajjal. Hmm. Siapa Rasulullah? Wahya, ulama usuk, ulama usuk." Hmm. Orang yang alim pandai dalil Quran Hadis, tapi tidak pernah menjalankan kealimannya. Hmm. Bagaimana dikatakan Faalimun bi almihilam yakmalan ubati Musa. Orang alim yang tidak pernah menjalankan ilmunya maka disiksa lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala kayu dan batu. Ini yang Iya. Dan berat, ini nanti dajjal muncul. Memang ya jadi permulaan itu. Dari alim dulu ya, dari, dari seorang, ulama ya, ya? seorang ulama ya. Masalah. Berarti cocok sekali dengan mimpi Muhammad Qasim, Yayi. Iya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Muhammad Qasim mimpi bahwa dajjal dari seorang. Orang alim, alim ya. muslim dia. Latar belakang muslim oh. Yayi.